part 3, tutorial cara buka akun pump jadi langkah selanjutnya setelah kita menerima email seperti ini yang menandakan kalau akun vintage kita udah diverifikasi maka langkah selanjutnya adalah buka akun pump langkah-langkahnya seperti ini kita login dulu di ini lalu ke menu Auto trade register ke broker. Nah, di sini karena kita udah ngisi ini di bagian part, 2 jadi kita tinggal login. Untuk mencari loginnya, kita klik homepage di atas ini, lalu klik login anggota di sini. nah ini kebetulan langsung login ya misal belum login misal tampilannya seperti ini untuk email masukkan email yang didaftarkan yang udah pernah didaftarkan pada part 2 dan untuk mengetahui passwordnya kita cek di gmail yang ada di sini nah ini passwordnya salin lalu tempel di password lalu klik login ini kita simpan aja lalu kan di sini cuma ada satu MetaTrader 4 standar SPP belum ada akun pamnya ya jadi kita tambahi di sini klik open additional account lalu pilih Meta Trader empat pilih Pam Investor account ini USD lalu by taking this book, di dicentang lalu klik submit back to homepage Nah di sini untuk pumpnya masih strip ya Dan inaktif Aku rasa dulu Sekian part 4 Jangan lupa subscribe, like dan komen jika ada yang mau ditanyakan Nanti lanjut ke part selanjutnya yaitu part 4 ya untuk deposit akun setelah ini sudah muncul